Cara kita melihat dunia ini berubah, jaringan sosial kita semakin luas. Kita sekarang merasakan dunia di mana kita semua terhubung. Setiap hari kita melakukan hal yang dulu tidak pernah terbayangkan. Kita menjangkau seluruh dunia, bertukar pikiran dan emosi. Orang-orang yang berada di bagian lain dunia ini kadang sangat sulit untuk kita mengikuti perkembangan teknologi. Dunia yang kita tinggal ini serba cepat, tapi oke, okay, tidak apa-apa karena sekarang ada oke okay cash. Oke okay cash membawa kesenangan dalam melakukan pembayaran, memberikan Anda pengalaman dari pembayaran sosial yang cepat di dunia. Cash sangat mudah digunakan dan menyenangkan untuk dibagi. Anda dapat berbagi bersama teman atau membuat teman baru, mempromosikan bisnis Anda, melakukan pembayaran, atau hanya diberikan saja karena berbagi itu menyenangkan.